sekarang kita menuju ke sungai kita untuk kendaraan mobil cukup sampai desa ini aja alhamdulillah logistik udah siap semua kita sekarang menuju ke pedalaman di sintang Setelah menempuh perjalanan lima jam lebih, hampir 6 jam, dari Tempunak, Alhamdulillah kita sampai di Desa Gunung Baru ini karena mengingat nyadanya cukup keras. hampir saja dah. ada kejadian di mana teman kita hampir kena pokoknya melintang. bahwa malam ini kita menginap di desa Gunung Barului as alla Ilaha Ilaha Was-Hadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan baik Allah. Aku bersaksi, Allah. aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad putusan Allah. Mohon doanya untuk yang muslim agar saya menjadi muslim yang istiqomah. dari desa benua baru pada solat subuh kita langsung ke desa Jelimpau insyaallah perjalanan kurang lebih masih uh, 3-4 jam ke depan Insya Allah mudah-mudahan kita sampai tepat waktu nah beginilah kondisi kita kalau masuk ke pedalaman turun naik tangga Nah, karena malam ini sekitar 270 orang.